Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin rabbil alamin. Marilah kita fokus untuk belajar bersama PPKN kelas 11 bab tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Memasuki sub bab pertama, konsep hak dan kewajiban manusia. Yang pertama, kita harus tahu konsep hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan, harkat, dan martabat manusia. Sementara menurut Jan Materson, salah satu anggota Komisi HAM PBB mengartikan bahwa... HEM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat dihidup sebagai manusia. Hakikat hak asasi manusia meliputi yang pertama, HEM merupakan hak alamnya yang melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan di dunia, dan yang kedua, HEM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Kemudian ciri-ciri hak asasi manusia. Setidaknya ada empat ciri-ciri HAM: yang pertama, hakiki; yang kedua, universal; yang ketiga, tidak dapat dicabut; dan yang keempat, tidak dapat dibagi-bagi. Yang pertama, hakiki; artinya, semua umat manusia itu memiliki HAM sejak lahir. Yang kedua, universal; artinya, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan apapun. Yang ketiga, tidak dapat dicabut; artinya, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi-bagi. Artinya semua orang itu berhak untuk memperoleh semua hak, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan seterusnya. Kemudian konsep kewajiban asasi manusia. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban asasi manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas. Seseorang mendapatkan hak-haknya hei karena dipenuhnya kewajiban yang dimilikinya. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Kemudian substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada tiga nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama nilai dasar. Yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Mari kita kupas bersama. Yang pertama nilai dasar. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Mari kita hubungkan antara hak dan kewajiban manusia dengan Pancasila. Contohnya, sila pertama menjamin hak kemerdekaan beragama dan kewajiban menghormati perbedaan agama. Silanya kedua contohnya menempatkan hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Sila ketiga, unsur pemersatu di antara warga negara seperti gotong royong. Dan sikap gotong royong ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian sila keempat, bersikap demokratis dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Ini pun juga termasuk ciri khas bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Dan yang terakhir sila kelima, mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian yang kedua nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai turunan dari nilai dasar. Mudahnya nilai instrumental itu berupa aturan atau undang-undang. Misalnya yang pertama. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A sampai Pasal 28J. yang kedua ketetapan MPR Nomor 17 garis miring MPR, garis miring Seribu tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang asasi manusia. Yang keempat, PERPU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan asasi manusia. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan sanksi dalam pelanggaran HAM. Dan yang keenam, Kepres atau Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Kemudian, yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai turunan dari nilai instrumental. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Mengapa demikian? Karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nilai dasar sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian diturunkan dalam nilai instrumental, yaitu dalam bentuk aturan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, aturan yang mengatur tentang ketuhanan yang maha esa yaitu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimanakah bunyinya? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian diturunkan dalam nilai praksis sehingga kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama Takwa beribadah, yang kedua beriman kepada Tuhan yang Maha Esa yang ketiga toleran antar umat beragama atau saling menghormati antar umat beragama dan yang keempat tidak berbuat ateisme. Jika kita golongkan hal tersebut merupakan jenis atau macam HAM dalam bentuk hak asasi pribadi, yaitu hak untuk memeluk agama. Bagaimana dengan sila kedua, tiga, empat dan lima? Silakan anda cari mengidentifikasi. Dan coba Anda untuk kritisi, untuk menambah hasanah wawasan pengetahuan Anda. Kemudian, penyebab pelanggaran hak asasi manusia: setiap manusia mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Artinya, kita mempunyai hak asasi tapi terbatas. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana penyebab manusia itu melanggar hak asasi manusia lainnya. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Mari kita kritisi bersama, setidaknya ada tiga faktor internal dan empat faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mematikan diri sendiri, yaitu cenderung untuk menuntut haknya sementara kewajibannya diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, pelaku pelanggar hak asasi manusia itu belum begitu paham tentang hak asasi manusia, siapa yang dihormati, dan bagaimana cara untuk menghormatinya. Kemudian, faktor internal yang ketiga adalah sikap tidak toleran atau tidak menghargai perbedaan apapun sehingga pada akhirnya muncul diskriminasi Penyebab pelanggan HAM dari faktor eksternal Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan Baik itu kekuasaan dalam pemerintahan, kekuasaan dalam perusahaan, kekuasaan dalam organisasi, dan sebagainya Misalnya dalam kekuasaan perusahaan tidak memperhatikan hak buruh Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum Para pelaku pelanggar HAM tidak akan merasa jerah karena mereka tidak menerima sanksi atau hukuman yang tegas atas perbuatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Di satu sisi, kemajuan teknologi itu memberikan pengaruh yang positif. Namun di sisi lain, teknologi pun juga bisa berdampak negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kemudian faktor yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Akibat dari kesenjangan dan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Setelah kita tahu penyebab pelanggaran hak asasi manusia, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM, kemudian seperti apa kasus pelanggaran yang pernah terjadi, lantas bagaimana upaya untuk menegakkan hak asasi manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu akan dibahas dalam video selanjutnya, atau bisa dilihat linknya di deskripsi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.